Harga emas-emas 24 karat hari ini di PT Aneka Tambang TBK. Antam, atau Antam, Senin, 17 Oktober 2022, stagnan atau sama dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 935.000, sama dengan perdagangan 3 hari sebelumnya sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 517.500. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.450.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 8.845.000. Sekian harga emas untuk tanggal 17 Oktober 2022.